Hai, hai hai Entah mimpi apa yang dialami seorang kakek di Malaysia ini Seekor harimau liar tiba-tiba keluar dari hutan dan menghampirinya Pria yang sudah merasa nyawanya telah di ujung tanduk itu hanya bisa pasrah Ketika dua ekor harimau menghampirinya Kejadian tersebut terjadi di kampung Besulama, Bukit Besi, Dungun, Terengganu, Malaysia Dalam insiden jam 9 pagi itu, kedua harimau terlihat berkeliaran di kampung sehingga mengejutkan penduduk desa. Penduduk yang tengah beraktivitas langsung lari tunggang langgang, menyelamatkan diri, termasuk kakek yang tak diketahui namanya itu. Dalam kejadian itu, kakek tersebut lari ketakutan, namun naas, dia terjatuh ketika seekor harimau mendekatinya. Kakek tersebut mengira harimau tersebut akan menerkam dirinya, tetapi tak disangkanya harimau itu hanya menjilat pipinya sebelum pergi dan masuk hutan. Dia juga tak mengalami luka sama sekali. Tak ada cakaran harimau maupun luka akibat terjatuh di jalan. Kemunculan kedua harimau itu telah menjadi viral di media sosial. Dua cuplikan video masing-masing berdurasi satu menit 25 detik dan 11 detik memperlihatkan sang raja hutan berjalan-jalan di tengah jalan raya dungun. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Sementara itu Direktur Departemen Margasatwa dan Taman Nasional atau Perhilitan Terengganu mengatakan ia telah menerima laporan tentang kemunculan harimau pada pukul 11.30 pagi waktu setempat Menurutnya, staf perhilitan telah ke lokasi dan proses penangkapan harimau sedang dilakukan namun pihaknya masih menyelidiki penyebab kemunculan harimau. Dia berharap masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tidak benar soal kemunculan harimau ini. Di saat yang sama netizen memberikan respon terhadap insiden masuknya harimau liar ke perkampungan penduduk. Sebagian besar menyuarakan rasa kasihan terhadap dua ekor harimau yang diduga tersesat tersebut. Seorang netizen meminta untuk tidak menyakiti binatang langka yang dilindungi negara itu. Pasti ada penyebab kenapa harimau keluar dari hutan, kata seorang netizen. Sementara seorang netizen yang lain merasa kasihan kepada dua ekor harimau, mereka pasti kehabisan sumber makanan di hutan. Biasanya harimau berukuran besar, tapi kasihan sumber makanannya pasti sudah berkurang akibat penebangan hutan yang terus terjadi hingga sekarang, ujar salah satu netizen. Populasi satwa liar di bumi sendiri berkurang sebanyak 69 persen, hanya dalam waktu 50 tahun. Hal ini terjadi seiring dengan aktivitas manusia merusak hutan, konsumsi di luar batas kemampuan planet, dan pencemaran dalam skala industri. Apalagi kondisi hutan di Malaysia saat ini sedang mengalami kerusakan lahan yang serius, sehingga hewan-hewan liar terpaksa keluar dari sarangnya seperti yang terlihat di video tadi. Harimau sendiri adalah anggota terbesar dari keluarga kucing, dengan berat lebih dari 225 kg saat dewasa.